satu ini. One. Gambarkanlah proyeksi vektor ortogonal u pada berikut. Lalu tentukannya. Nah, proyeksi sih ini kakak langsung tempel ke b. Jadi intinya kita membuat sesuatu yang tegak lurus. Nah, jadi. Ini kurang lebih yang nah kuning ke ini, be Ini naga kuning ke ini yang ditaburi itu, jadi nah ini. Nah, begitu juga dengan du ya, pada ini ya. ini kalau kita bikin dia juga kita terus ke nah itu ya yeah. jadi sih kalau proyeksi yang penting tegak lurus nah, itu keyword Oke, nomor 2. Yuk, baca, Diketahui A sama dengan 20 dan B sama dengan 18. proyeksi skala otogonal A pada B adalah 12. Tentukan A nilai kosinus sudut antara A dan B. B proyeksi skala ortogonal B pada A. Oke, kalau... Ortogonal itu jadi bikin dulu, ya. Kaus ini, ini kan yang ngomong skalar. Kalau skalar ini artinya itu a dot b, nah mutlak a mutlak b, kos sudut antara a dan b. Nah mutlak reaksinya 12. Oh sorry, ini ini kalau dot produk Kalau yang diminta soal nih kan proyeksi itu ini berarti a dot b permutlak b sebenarnya 12. Nah kalau dot tadi kan a b kos antara a dan b per B ini rumusnya jadi kalau B sama B ini bisa dicoret. nah tinggalnya hanya 20 dikali cos antara A sama b 12 ini kalau kita kecil ke bagi 4 bagi 4 5 sama 3 cos antara A dan B berarti 3 per 5 Nah kalau cosnya 3 per 5. kosnya kan rumusnya X per R. Nah, ini 3, ini 5 ya. Eh. Jadi kayak Y nya 4. Nah dapat ini sin nya berarti 4 per 5. Nah kalau nanya proyek skalar ortogonal. Itu A dot B per B kuadrat. Dikali faktor B. Nah A dot B. Berarti, nah oh ini b pada a, sorry, b pada a, b a per a kuadrat dikali a. Nah b a itu berarti rumusnya b vektor a cos antara b sama a. nah cosnya tadi sih tinggal per 5 kan B dot A 18 kali 20 per A kuadrat 20 skalar ya skalar ortogonal kok oh, ini dibalik besi. ini tidak ada kuadrat jadi. jadi kali A Hai nah jadi kayak 20 sama 20 coret tinggal 54 bagi lima jadinya 10,8 ini B Oke, nomor tiga, coba Hari, baca Hari. Tentukan proyeksi skalar ortogonal u pada v jika diketahui u dan v sebagai berikut. Ya, harusnya mana lagi nih? U. Hmm. ini jadi ortogonal kita berarti skalar ortogonal U dot V per mutlak V U dot V nya 4 kali tiga tambah dua kali minus 1 Nah mutlak V ini, 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat. 9 tambah 1, 10 jadi 12 kurang 2 per akar 10. 10 per akar 10. Akar 10 per akar 10 aja ya. Untuk akar 10 aja deh. Nah kalau ini sama ya nanti aku gobek U dot V per mula mutab V 2 kali min 1 5 kali 2 per min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Min 2 tambah 10 per 1 tambah 4. D8 per akar 5 Oke, rasional kayak Akar 5 kali akar 5 Jadi 8 5 lima. Akar 5 Ini sama CD ini juga Ganti angkob aja U.V Trakfe, hmm. tapi ini hati-hati 2J min 4 nih nol i baru tambah 2J min 4 k, nah itu jadi 1 dikali nol, min 3 kali 2, 6 kali min 4, nah mutaknya 2 karet tambah min 4 wadren, jadi yang dari febat, min 6, justru min 24, 4 tambah 16. 20. jadi min 30 per 2 akar 5. nah ini kali akar 5 per akar rasional 30 bagi 2 15 ini 15 per 5 akar 5 jadi min 3 akar 5 oke Nah itu, C. Jadi kalian perhatikan permainan angko-angkonya. Kalau U sudah tiga dimensi juga. Sama caci. tiga kali satu, Min 1 kali min 2. Min 4 kali 5. Mutlak V-nya 1 kuadrat. Min 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi 3 plus 2 min 20. 1, 4, 25. Jadi 30. 5 kurang 20. Min 15. Ini jadi langsung kayak akar 30 nih. Rasional itu. Min 15 per 30. Nah Jadi min dua okay. min setengah akar tiga puluh nah itu ya yeah. okay. oh soal lagi coba skalar ortogonal sama ya yeah. skalar ortogonal ini jadi, U dot V tadi. Dua akar lima itu dapat dari U dot v. mutlak V. 4 dikali min 3, 6 dikali N. Nah, V-nya ini min 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, ini jadi min 12 plus 6 N. 9 tambah 36, 45 ya. Eh. Nah, 12 dengan 6 ini faktornya min 6 buat okay. ya. 2 min N, 6 bagi 2, 3. Jadi ini 2 min N, akar 5, dikali 45 per minus 3. Jadi 2 min N sama dengan akar. 5 kali 45, 22, 25. 15 ya. Bagi min 3, min 5. Jadi N nya 2 tambah 5, 7. Oke, selanjutnya kalau kita nak ortogonal. U tambah 2 V. U nya 4, N nya 7. 2 v nya min 6 12 Jadi min 2 19 U min v Punya 4 7 v nya min 3 sama 6. 7 1 Oke, jadi yang B ini. Min 2 kali 7, 19 kali 1, 7 kuadrat tambah 1 kuadrat, 49 tambah 1, 50 ya, menyebutnya 50, Min 14 tambah 19, 5, jadi 5 per 5 akar 2 sebenarnya, 25 kali 2 kan, nah super akar 2 ini, Nih akar 2 per akar 2 Jadi setengah akar 2 Ya Terakhir lah Nomor 5 nih Ditanyanya proyeksi skalar Min 2 per 3 Nah ini min 3 kali 2 min 2 kali min 1 tambah X dikali min 2 ini dot produknya ini rumpusnya m.n per n mutlak n nah, mutlak n ini 2 kuadrat min 1 kuadrat eh. tambah min 2 kuadrat min 6 tambah 2 min 2 X 4 1 41 tambah 4 jadi kayak min 2 per 3 min 4 min 2 x per 9 akar 9 3 3 sama 3 coret nah ini tinggal min 2 sama dengan min 4 min 2 x jadi 2 x sama dengan min 4 min 2 plus 2-2 sama 2x-nya min 1 jadi kalau nggak ditanya faktor B 2M, 2 m2 kali minti min 2 21 min jadi min 6-4 min inu nah itu ya Nomor lima jadi substitusi, substitusinya, beh, itu mau soalnya, ya. les hari ini, ada orang yang netanya, ini pr yang kami lah, ini kemarin, ya? sudah ada di nilai belum nggak oh, gak cek cek lagi, beh, ini. Ya. Dari yang pembahasannya ke hari ini, ya, kasih videonya, review ya, KTPR ini, habis ya, SMA1, sama PM Oke lah, tibur, ya luso lebaran ya, minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir batin, kabar baik, kalau memang ini ya, Kalau sempet kita les setengah jam be, lah, Mana mandam ya, rabu habis sisa ya Jumat ya, oke. Oh, Kamisnya tuh, iya, gak. Kabarnya lagi, beh, jangan lupa nih yang lali. semesterannya udah oh, dapet jack belum? belum? Belum, oke. Okay. Yeah. Be, ya, abadi, beh. Kalau maksudnya, Senin nih, maksudnya itu hari apa? Udah, dua puluh dua, belah dua, dua, dua, dua puluh dua ini Mei, kamu libur. Eh. Iya. Yeah. Dua minggu ya di libur kalian. Eh? Langsung ulangan nggak dua empat nanti? Eh? Sekolah dulu kan Mas kan? Iya, yeah, sekolah dulu. Nah, kek, biar selingin, biar ya. Oke, kayak nggak selingi Oke, ya Topik kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.